Oke okay, guys, balik lagi bersama saya di VS evos Ya kali ini kita bermain di kelas kuat. Uh, kali ini kita cosplay cosplay jadi bot ya guys Jadi kita pakai bundle bot, senjata digosongin semua ya guys ya. Apakah kita menang hari ini ya guys ya? Wih wih, ih ada kaijan. Ada kai kaijan cok. Ada kaijan loh. ini kau apa bukan sih? Ada kain cok. Ya langsung saja kita maju ke depan. Iya, yeah, masuk. Satu di pantai. Oke, okay, Kono dibuka. Pecah malah kau dek, Kid Ya Allah, kenok lagi, kenok lagi. Tolongin, nih. tolongin. Mampus. Waduh, waduh, waduh, kenok lagi. Ya kain Mantap kain uh, Kita ditolongin, cok. Ah, bantai tutu ini ini ini kali apa bukan sih kita kasih glow lihat kac lagi di depan kew kew uh. sampai gigi ya Giu -giu. Mm, mampus kau Giu -giu. Mm, mampus tertagih kau ada kai jan jo lihat ada kai jan ini kali apa bukan sih kai ai jan yuk bantai bantai bantai, ban tai ban tai semangat boyahin boyahin yuk. Boyain. Masih digoreng-goreng oleh kaijan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, yaitu musuhnya ternyata mampus.